Allahu akbar Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini adalah sedikit videonya kawannya terkait masalah oh uh, Ya, dimana pada hari ini Jumat ya, 1 Juli 2022, jadi ormas-ormas Islam yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Tengah seperti FUI, FPI, GPK, PHB, bersama umat Islam yang lainnya, menggelar aksi tutup Holimis di Semarang. Ini Holy, Holy ya, terbalik nih tulisannya ini nah inilah efek kawannya yang kemarin ribut-ribut ya ini holy isalah holy wings holy wings oke okay. nah ini aksinya kawan dan yang vir ini kan lagi viral nih jadi dimana-mana asyik bahkan di Jakarta kan sudah diadakan penutupan ya 12 outlet holings kemudian di Riau juga sudah dilaporkan secara hukum kemudian di Batam juga ada aksi ini juga di Semarang nah kita sudah tahu semua bahwa holings ini telah membuat sesuatu ya label dengan nama Muhammad dan Maria di botol miras nah tentunya ini memicu kemarahan umat Islam di seluruh Indonesia Nah, kita ikuti saja perkembangannya ke depan, kawan. Seperti apa nasib Holy Wings ini uh, terkait apa yang mereka lakukan dan bagaimana reaksi rakyat Indonesia, khususnya umat muslim. Ya, bagikan videonya, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.